basakah sembariku pejamkan mata ini hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. lalu ku bisap aku tak bergantung kepada harapan aku berjalan Sama Aku rasakan nyaman Dengan pikiran jenis Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila I'm uh -huh. Dan Takayalan menyimpulkan ekspektasi ku harapan realita ku hayalan ekspektasi ku harapan realita ku hayalan ekspektasi ku harapan realita ku hayalan ku harapan las gila aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman aku rasakan